Cintailah <h river estimates> <h awards> ya kan? di, Baeti Ya, Ini mau suruh. Semuanya dalam Oke, terima kasih. <sup. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami ingin, memang ingin mengundang semua keluarga besar ASRI uh, Tema Celembang ini Karena kami juga ingin cinta kalian yang sudah lama sekali kepada ASRI Bersemi kembali yeah. Yeah. Nah, um, bersama, bersama kami, ya, sini ada semua ASRI dan juga ada hadir menyempatkan waktunya datang ke sini ada Bang Daud Jordan bersama timnya, ya. Terima kasih Bang Daud. Terima kasih Bang Daud dan timnya yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ya, selamat datang. Ah mungkin Dr. Hotline pernah ini ya dulu pernah tanding dengan Bang Daud ya? Iya iya, rindu lo apa? Udah boxer boxer. Ya, nah. <laughs> ya, jadi sebetulnya pada perayaan ulang tahun kali ini sudah ada beberapa kandangnya kegiatan ya, dimulai dari hari Selasa. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang ada di sana, jadi uh, hari Selasa, ada perlu mulai dari hari Selasa hingga hari kemarin itu ada perlombaan-perlombaan yang unik sampai hari ini. Nah, ini tadi juga pada pagi hari sudah diawali dengan senang zumba. Oke, okay. selamat datang, saya sampaikan yang baru bergabung. <laughs> ya. nah, jadi tadi ada senam zumba, kemudian juga tadi ada tarian daya persembahan dari asli kit. Ya, kemudian sekarang ini acara yang ada sambutan-sambutan dan dilanjutkan dengan konser online. ini. Nanti juga akan dilanjutkan dengan kegiatan penanaman, kemudian dilanjutkan dengan lomba karaoke, dan nanti di siang hari akan ada pemutaran uh, film bertemakan lingkungan serta pengumuman-pengumuman perlombaan Nah di salah satu perlombaan juga ada lomba pembuatan video yang dilakukan oleh uh, staff asli. Hmm. Jadi mereka membuat video apa sih yang mereka sukai dari bekerja di asli ini ah, nanti pastinya akan kita upload ya jadi semuanya juga bisa lihat Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung saya juga ingin menyampaikan bahwa acara konser online kali ini, kita memang sengaja mendatangkan dua penyanyi ya. Dua penyanyi. Yang pertama adalah, saya ingin menyapa dulu Dr. Made Tanguhan. Halo Dr. Made. Halo semua. Salam sehat. Uh, dan uh, beliau adalah penulis dari lagu "Alam Sehat Lestari". Jadi, nanti akan kami share juga lagunya karena nanti dokter nanti akan menyanyi. Kemudian ada satu lagi penyanyi, ada Bella. Ya, halo Bella, halo Mbak. Halo semuanya. Jadi, Bella yang nanti juga akan menyanyikan lagu "Alam Sehat Lestari". So, hari ini yang saya mau uh, hormati itu setiap orang yang menolong ASRI berkembang dalam 13 tahun ini Termasuk setiap staf, setiap relawan, setiap pendiri termasuk pakiam dan hotline yang ikut hari ini juga Termasuk pemerintah yang mendukung dari awal, dan juga masyarakat yang desain program ASRI dan bersama dengan kami menjaga hutan dan bikin kehidupan masyarakat lebih sehat dan sejahtera. Yang bikin saya senang dari 13 tahun ini sampai sekarang, kita sering sangat etis, sering kreatif. Sering bekerja sebagai satu keluarga, saling menghargai yang lain, melakukan medical listening kepada masyarakat, dan bersama-sama cari solusi supaya dunia kita lebih sehat. Asli dan masyarakat sekitarnya, Taman Nasional Gunung Palang, benar-benar perintis untuk seluruh dunia, untuk cari cara Manusia bisa hidup lebih seimbang dengan alam Dan saya begitu terkesan dengan Anda semua Relawan staff dari awal sampai sekarang Dan semua orang yang menolong program ini berkembang seperti ini So, hanya ada satu hal yang saya bisa sebutkan Dan Anda semua Biasanya ya Pikin, pikir saya uh, agak <laughs> aneh karena saya sering sebutkan ini, tapi ini benar. Good job. <laughs> Terima kasih Dokter Ginaris. Selanjutnya kami minta Dokter Hotlin untuk memberikan sambutannya juga Dokter Hotline. Silakan. Ya. Yeah. Halo semua. dengar ya suaranya ya saya nggak dengar dengar kak ya halo terdengar kak Hotline silakan terima kasih untuk ya Terima kasih untuk waktunya saya enggak tahu ditodong nih ya jadi nggak nggak siap tapi saya pikir saya ya enggak nggak kerasa ya 2007 ketika kita bersama-sama dulu masih mute suaranya Hah? Oh. enggak saya enggak mute saya sudah unmute yang kata otak aja enggak Nggak tolong teknisi. Coba bisa lagi dites suaranya Dr. Hotlin. Halo, ya. Sundar. Kenapa ya? sebentar ya dokter ini, ini sepertinya ada Lalu yang lain, yang, yang lain bisa dengar kecuali yang di Asri ya? Ya bisa dokter. Oh, udah, udah. Udah, tuh. Halo ya. Oh, ya. Ya. ya, ya, halo ya. Ya, sudah bisa dengar suara yang merdu dari Dr. Hathleen. silakan Dr. Hathleen, lanjut. <laughs> ya. ya. Halo semua tim Asri yang di Asri dan dimanapun berada. Terima kasih untuk waktunya. Saya senang sekali dengan judulnya ya, Cinta Lama Bersemi Kembali. Jadi, saya ingat 2007, ketika pertama sekali jatuh cinta dengan Sukadana, dengan Gunung Palung, dengan orang-orang di Kayong. Dan saya merasa di, di, di e, perasaan itu bersemi kembali dengan pertemuan hari ini. Jadi sekali lagi selamat untuk ASRI, e, sudah 13 tahun, semoga terus memberi dampak. Seperti kata Dr. Kinari, tidak hanya dampak di Gunung Palung, tetapi juga dampak di seluruh dunia. Teruslah memberi semangat, memberi yang terbaik, dan Uh, kita semua satu, karena kita adalah warga negara bumi ini. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Dr. Hadley. Selanjutnya, kami minta Pak Kem ya, untuk memberikan sambutan juga Pak Kem. Pak Ken, Oh, singkat saja. Terima kasih. Ya, ini dari Alaska. Oh. Saya senang sekali bisa bergabung dan uh, ya yeah. semoga ulang tahun ketiga belasan lancar dan uh, meraih dan apa uh, bersemangatkan semua. It's great to see you. <laughs> I look forward to the singing. <laughs> Terima kasih Pak Cam. Okay. Pak Kem dari dari Alaska saya dari Medan tapi hati dekat dengan sukadana baik uh, langsung kita lanjutkan ke konser onlinenya tapi sebelum uh, uh, kita mempersilahkan para penyanyi untuk menyanyikan saya ingin uh, minta dokter Mahdi untuk bercerita dulu ini uh, kapan sih mulai menciptakan lagu mulai menulis lagu dan apa ada di bayangan dokter Made waktu itu? Kenapa sampai menciptakan lagu Alam Sehat Lestari ini? Silahkan dokter Made. Oke, Mbak Jadi ini lagu ini sebenarnya lagu perpisahan sebenarnya. Sebenarnya waktu itu 2009 mau pergi dari Asri ke Papua. Jadi lanjut PTT ke Papua. Jadi waktu itu kita tinggal di Tanah Merah. Di Tanah Merah itu di lantai 2. Jadi Hebron di lantai satu, saya di lantai 2 sama Jul. Nah itu kan suara burung, kalau di Sukadana kan burung-burung banyak. Gunung, bukit, laut, pantai, daun. Lupa dimasukin burung apa namanya itu? Burung yang di belakang. Asri yang sering bunyi itu, mbak Karlin. <tik> Jadi itu lagu dibuat berdasarkan alamnya asri sih sebenarnya. Jadi ini e, menggambarkan asri sebenarnya. Jadi dari nama yayasannya, terus dengan lingkungan alamnya. Jadi benar-benar lagu ini dibuat sama saya sama Hebron ya Hebron yang waktu itu diuji di coba bernyanyi Hebron. Jadi Hebron nyanyi, saya main gitar, saya ngecek kata-katanya sesuai apa enggak penilaian dari Hebron, dan didengar sama Maungga ya. Maungga lagi masak. Nah, jadi ini lagu untuk Asri, murni untuk Asri. Semoga bisa jadi lagu yang memberikan semangat sih untuk Asri. Terima kasih Mbak Iti semua, dokter Kinari Pak KM Web yang sudah merekam lagunya ya, di rumah <laughs> ya, Pak iya. Ya. iya terima kasih Pak KM. oh masih direkam ya <laughs> masih ada rekaman deh. iya uh, kami ucapkan lagi selamat datang yang baru bergabung ada dokter Ruth, ada dokter Fitri ya uh, ada dokter Marisa juga ya. Hey, Indra sudah nanggapi videonya ya Indra. Baik. Oke sebentar. Ha. Oh Dokter Hotline sebentar harus di. Okay, sudah. Baik langsung saja Dokter Made. Kami ingin sekali mendengarkan alunan suara Dokter Made dan petikan gitar Dokter Made. Silakan Dokter Made saya bersilakan. Ini lagunya suaranya biasa aja ya. <tuh>. Laut yang biru, langit yang cerah memancarkan kamu Gunung-gunungku, mengijau indah pagi pun dihidupannya juga Laut yang biru, langit yang cerah saja dan. harmoni Menggambarkan Sang karena indahnya bumi, alam sehat lestari. Alam sehat lestari memancarkan hak Menggambarkan menggambar Alam sehat lestari. Terima kasih Dokter Made Sama-sama. Dari kami benar-benar apa ya terenyuh dan uh, ingat waktu-waktu langsung begitu. Maksudnya ingin nangis saya. Iya lagunya kan lagunya semangat dan sedih sebenarnya sih. Ya gitulah. <laughs> mengucapkan okay. selamat datang lagi. Ada Indah Priyatin, selamat datang Indah. Kemudian ada Dokter Michelle, Dokter Michelle. Selamat datang, ada Lady. Sampai bulan Maret, jadi dia ini adalah relawan uh, yang banyak membantu asli hingga saat ini Jadi sampai saat ini kami masih selalu minta bantuan, Bella. Dan waktu dia uh, menjadi relawan di sini bersamaan ada satu relawan dari Inggris uh, Dia adalah putri dari uh, Duta Besar uh, Inggris uh, untuk Indonesia beberapa tahun yang lalu Tapi saya nggak bisa hadir karena perbedaan waktu ya Ya, jadi uh, Bella dan Maliha itu menulis eh sorry, Amala, Amaliha itu kakaknya. Bella dan Amala menulis lagu asli dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini Bella akan menyanyikannya dalam bahasa Inggris diiringi dengan piano. Silakan Bella. Makasih Mbak Ti. oke. Okay. Kedengaran kan? Oke. Okay. Ya, no lebih sedih lagunya ya. Eh? Ok, de la Buat mewek nih oh, Thank you. Thank kamu <laughs> udah One day, Yeah, we'll always. dan serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan di bentuk ini, sehat hajar nama tamu. Nanya, situ, Bang, ya. Oleh We yeah. Ini, janganlah cepat lalu ku kenang selalu hatiku datang jiwaku ku rapia pengenmu hatiku dan ulang tahun Asri yang ke-13 uh, sudah memasuki masa remaja uh, terus bersemangat bertumbuh uh, menjadi berkat bagi sesama bagi ciptaan Tuhan. Uh, pesan terakhir, pesan terakhir jangan lupa pakai masker tolong dan jaga jarak, cuci tangan thank you selamat ulang tahun sekali lagi baik, terima kasih semoga kita lalu kita bersenai kembali dan cintai lagi bumi kita selamat pagi dan selamat pagi kita sampai jumpa semua